udah kerasa udah episode 3 kita nih Aduh. episode 3 tapi kita pakai kostum yang sama jadi <laughs> ya karena kita, kita memang bertanya apa yang menjadi pertanyaan yang harus ditanyain jangan malu-malu ada pertanyaan menarik Laika. jadi kayak kalau berdoa hanya perlunya aja itu gimana <laughs> <laughs> karena banyak sekali saya lihat itu kayak orang, bahkan sampai pasang status, "Oh Tuhan, begini, begini, begini, gitu. hanya karena perlunya aja gitu." Itu ya. Gimana uh, Mungkin kalau soal doa kita kembali lagi ke bagaimana sih kita memaknai doa itu. Hmm. Kalau kita memahami bahwa doa itu adalah sebuah formalitas di mana kita menyapa Ya Tuhan, dan, dan, dan, dan sebagainya, maka doa itu akan menjadi sempit. Hmm. Padahal doa itu kan kadang terucap secara spontan misalnya ketika kita menerima bingkisan dan hadiah yang begitu besar, yang ditangkap duga-duga ya Tuhan hmm. atau uh, Tuhan terima kasih atau spontan aja dia seperti itu itu kan seolah-olah tidak berdoa, seolah-olah kaget aja, tapi sebenarnya itu adalah sebuah doa ya doa itu tidak selalu uh, apa yang terucap bahkan kan Yesus bilang kalau mau berdoa lebih baik kita masuk ke dalam kamar, pintu ditutup Tuh. orang yang lain Tuh. orang lain yang tahu. Hmm. Kenapa? Karena yang penting dalam doa itu kan adalah ketulusan kejujuran. Ah betul. maksudnya nah. gini. Nah itu kan betul. yang disampaikan barusan. Hmm. Kalau bisa sembunyi-sembunyi semujilah gitu hmm. berdoa. Tapi ada saya ada lah beberapa kasus gitu. Dia kalau doa itu kalau kayak pengen semua orang tahu gitu. Nah, besar besar. Apalagi hmm. kalau saat teduh ada yang begitu juga loh kan? Itu gimana? Uh, agak sulit. <laughs> Untuk saya katakan gimana gimananya karena takutnya malah jadi menghakimi orang. Kan? Iyi, iyi. Nah, mungkin <laughs> memang sudah karakternya dia seperti itu. Ah, bisa jadi kalau karakter ah, si uh, apa dia lebih lebih nyaman kalau doanya orang lain dengar ah. Tapi kan kalau Yesus kasih perumpamaan itu kan kayak orang-orang Farisi hmm. yang berdiri di pasar-pasar hmm. dan apa berdoa dengan suara yang kencang. untuk juga tujuan utamanya motivasi dalam dirinya adalah supaya semua orang tahu bahwa mereka sedang berdoa. Oh berarti intinya sih kita ini sebagai yang lihat atau yang hmm. ini oh mungkin itu karakternya kita lebih baik ya. uh, seperti itu kalau Iya. Itu kalau kita yang lihat. Ya. Kita yang lihat. Tapi kalau maksudnya. kita yang melakukan maka kita harus review kembali motivasi Kitanya, kita. Mau gimana uh, gitu ya. Oh, tujuan oh. utama kita apa? Kalau tujuan utama kita supaya dilihat orang. Nah. Dewa Yesus upanya sudah dapat, dia Dia cuma pengen orang tahu Apalagi lewat media sosial kan Doa disampaikan di media sosial Seolah-olah Tuhan punya Facebook Atau punya Instagram oh, ya, maka, Iya langsung. makanya itu, itu sempat jadi Ya dulu mungkin saya pernah lah beberapa kali mau Melakukan hal yang sama Cuman setelah saya lebih Bukan lebih mengerti hebat gitu tapi maksudnya oh kayaknya nggak boleh deh kayaknya ngapain sih kayaknya nggak guna gitu kayak hmm. cuman orang pengen melihat kita aja masang-masang begitu tapi mungkin kalau saya lihat fenomena di media sosial kebanyakan orang melakukan itu kan karena meniru guru mereka hmm. atau uh, pembimbing rohani mereka teman-teman uh, saya yang pendeta itu banyak juga yang suka menulis status di Facebook berisi doa bahkan saya sendiri pernah menulis status di media sosial itu yang berisi doa, tapi tujuannya bukan untuk menyampaikan apa yang menjadi doa saya sebetulnya di Facebook kan. Tujuan kita disitu kan untuk mendidik orang. Apa media sosial itu dimanfaatkan lah untuk hal-hal yang -hal yang positif, Mereka. bukan hal-hal yang negatif. Misalnya bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan. Tujuannya ke situ. Nah, mungkin oleh sebagian orang yang membaca itu kemudian terinspirasi. Oh ternyata doa itu bagus juga ya, ditulis di, di media sosial akhirnya oh, nah, mereka mulai membiasakan diri dan ternyata tidak sedikit orang yang ternyata mengalami perubahan ketika dia menuliskan doanya di media sosial Jadi oh, berarti ber kita eh, sebagai juga.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 Ber, uh, tolonglah supaya orang-orang yang berhutang kepada saya sedang bayar hutang itu, kan tujuannya supaya yang berhutang baca itu. Kan. Oh. Nah, kalau motivasi kita sudah ke arah sana, ya sebetulnya kita tidak sedang mengandalkan Tuhan. Oh. Ya, kita sedang mengandalkan media sosial, <laughs> dan Tuhan yang di sampingan kemana. Oke, oh. balik selalu kembali kepada apa sih alasan kita menulis atau melakukan itu. Mm -hmm. Ya, kalau alasan kita positif, ya kembangannya diteruskan saja. Nah, sekarang berhubung tentang doanya, ya kan? Ada pertandingan sepak bola nih. Hmm. Dua klub berbeda, dua atau dua negara deh. Hmm. Masing-masing sama-sama, umpamanya, contohlah orang Kristen. Sama-sama berdoa minta menang. Nah, itu gimana tuh? Apakah yang satu otomatis e, dijawab langsung sama Tuhan atau satunya nggak dianggap doanya? Ayo, gimana? Kalau kayak gitu. Entah itu, obo, entah pokoknya sebuah pertandingan deh, gitu hmm. nah sama-sama, masing-masing sama-sama berdoa, itu bagaimana itu? yang pasti semua doa dijawab Tuhan ya, hanya jawaban Tuhan itu yang berbeda Oh iya iya ada iya Ada yes, iya. ada yang no Yes dan no itu tergantung di usaha kita juga oh. Ya percuma kita berdoa maksimal, tapi pemain yang diturunkan cadangan semua Nah itu lah, pernah belajar permainan, itu namanya kita mencobai Tuhan. Oh. Yeah. <laughs> Udah kita kita sudah berdoa ya. Udah kita turunkan pemain apa adanya aja, bang. Soalnya strategi pasti menang karena yeah. sudah berdoa. Yeah. Nah, Ber ya intinya begini. Tuhan nanti akan melihat kita menjadi anak yang manja. Hmm. Ya sama lah, kayak orang tua aja kalau anak-anaknya minta duit, belum tentu dia mau ngasih kan. Setuji. Dia lihat dulu duitnya mau diapain. Uh. Uh, bisa nggak dia kelola duit ini? Atau dengan saya kasih duit ini dia mau berubah nggak? Atau jangan-jangan jadi jahat? Beli pursa yang datang tanggung-tanggung misalnya yeah. kan, untuk main game doang. Oh isi top up untuk cuci mm. games, yeah. aduh. Atau beli <laughs> rokok, beli minuman keras. Nah orang tua kan pasti tahu. Nah orang tua kita saja yang hidup di dunia, kalau istilah Yesus kan begitu. tahu gitu, memberi pemberian yang baik. Apalagi Tuhan. Tuhan pasti memberi yang terbaik. Jadi ketika kita berdoa dan kita kalah, di situ ada, ada teguran. Teguran hmm. nya kamu kurang, masih kurang berusaha bukan berarti Tuhan menutup nah ini juga yang, yang harus kita kita luruskan. pernah ada orang datang ke saya bilang begini, pak ini saya melamar di dua pesan pesan A, pesan B saya berdoa pada Tuhan Tuhan tunjukkan mana yang cocok untuk saya pesan A atau pesan B lalu kemudian pesan A tiba-tiba memanggil -tiba dia dan mengatakan bahwa kamu belum bisa diterima di sini karena masih ada syarat-syarat yang belum lengkap. Mm -hmm. Perusahaan B mengatakan kamu boleh diterima di sini, langsung kerja. Mm -hmm. Lalu dia kemudian datang. Saya sebenarnya lebih suka perusahaan A. Nah, dia perusahaan besar dan sebagainya. Tapi syarat-syaratnya terlalu berat dan uh, upaya untuk masuk ke sana terlalu berat. Sementara perusahaan B itu gampang. Nah, terus saya tanya. Terus apa masalahnya? Saya sudah berdoa kepada Tuhan ngertanya. dan saya minta kepada Tuhan untuk tunjukkan. Nah, Kira-kira mana yang Tuhan pilih di sini? Perusahaan A atau perusahaan B? Lalu saya tanya, perusahaan A bergerak di bidang apa? Perusahaan B bergerak di bidang apa? Oh, perusahaan A bergerak di bidang ini? Perusahaan B bergerak di bidang ini? Nggak ada yang istilahnya haram lah ya. Nggak ada perusahaan yang mm, bertentangan dengan Alkitab. Jadi sekarang semuanya kembali kepada diri Anda sendiri yang melakukan lamaran di situ. Kalau mau menjalani hidup yang isi yang terlalu gampang ya udah pilih aja perusahaan B tapi belum tentu disitu kamu akan diberkati seperti di perusahaan A hmm. kenapa karena biasanya sesuatu yang dimulai dengan kesulitan-kesulitan itu ke depan menjanjikan uh, berkat yang lebih besar hmm. Yaitu seperti itu nah, jadi tinggal ya, kita jangan jangan apa ya jangan menghadapkan Tuhan pada pilihan-pilihan yang sebetulnya ada di kita kemauannya sebenarnya iya gitu kan? bener -bener. Jadi, kita sebenarnya sudah berekspektasi di A, tapi pura-pura nanya ke Tuhan. Nah. Jadi, seolah-olah Tuhan gak, gak tau isi pikiran ya. kita, karena memang ada sempat kejadian hmm. nyata. Real ada yang saya hadapi sama, adalah kenalan saya. Begitu hmm. dia bilang, "Tuhan, saya pengen kerja gitu, pas dikasih kerja ya." Begitu hmm. kenyataannya gitu, kadang mengeluh lah, akhirnya ujungnya cabut juga gitu. Kadang ya, itulah dilema sebagai sebagai Tuhan mungkin ya hmm. gitu, yeah. dalam tanda kutip lu udah minta tapi dari saat Tuhan kasih kalau nggak bisa jalanin dengan baik gitu kan, gitu, gitu, kan? itu yang menjadi ininya dulu ada film uh, Mighty itu apa namanya Oh Bruce, Bruce Almighty Bruce kan ketika dia menjadi Tuhan kan Iya Iya lalu kemudian uh, apa doa doa itu digambarkan seperti email ya, kan? uh -uh. karena jaman Tuhan yang masuk betul betul berkembang gitu. email dan dia menjawab semua doa yang terjadi apa dunia menjadi kacau Ya ada yang menang retnya. yang iya, ngakor, iya. Iya, iya Ada yang rumah tangannya pecah, ada yang, yang ini pokoknya ternyata kalau semua doa dijawab menurut maunya manusia, kacau dunia ini. Hmm, oh iya. Pokoknya itu satu pesan terakhir lo buat uh, yang nonton ini. Nonton hmm. Gus <laughs> biar tahu maksudnya doa itu enggak semerta-merta mau kita aja gitu. Biar jadi tahu juga kalau Tuhan itu juga ya tanda kutip Mikir gitu, untuk ngasih kita tuh apa gitu. Mungkin episode kali ini cukup sini aja ya? Oke, okay, thank you. Selamat menikah.